Oke okay guys kembali lagi di gameplay Risto Saber guys. Sini seperti biasa kita menggunakan Hero Saber ya. Ya oke okay, kita menggunakan Hero Saber ini dan kita sebagai Hyper atau Core ya di sini kita ambil dulu Monster Hutan. udah kita sebagai Core Saber monster hutan yang pertama aku ambil monster hutan merah ini guys oke okay, kita ambil dulu oke okay. kita terus ambil monster hutan ini monster hutan nih? seperti kecoa ini kayaknya kecoa ini oke okay, kecoa iya kecoa ini oke okay. serigala ini atau beruang beruang atau panda ini <laughs> oke okay, sepatu kita udah jadi kita ambil pistol dulu ya tapi pistol ini bukan bukan sniper ya pistol ini sniper bukan sniper oke okay, kita ambil juga ini hewan apa ini ya so ayo gaskan. wah <laughs> dapat asis juga ya oke kita dapat asis guys kita terus eh, lihat pergerakan eh, palmonnya sakit juga damage palmon bro Ampun Balmon Balmon Balmon Ais Balmon ini aku gini ini Setengah darah ini Mundur dulu Ais Ah ulti aja Balmon ini hm. Nana lagi Berani kamu Nana Sini <tuh> Kabur Nana Nana kabur Oke kita tartel aja ya Ayo bantulah Laksana bantu bantu Bantu Fakeshana Ayo Bantu Lord eh, Bantu Starter Fakeshana Oke okay, nice Thank you Fakeshana okay. Kita terus Monster hutannya Oke okay, dan kita masih di Monster Hutan ya teman-teman Kita masih di Monster Hutan ini Over the make oke okay, sabar offer the mix mantap matrix offer the mix oke okay, kita masih terputar-putar kita lagi pantau-pantau ya okay. dan kita ambil bahu ungu ini kita ambil item oke okay. pistol ya kita buat ini pistol pistol yang kita buat item ini item kedua kita buat pistol dimana kamu Nana dan selamat kita back aja mundur aja dulu bro mundur mundur mundur oke okay, kita harus cepat buff nya agar level kita itu cepat jadi atau kita tidak kalah level dengan hyper lawan oke okay. Hyper lawan ini Balmon Cok Balmon Cok Hyper lawan ini Kita tidak usah ganggu lagi Si Balmon Kita kemit aja ini Karena lagi kita lagi di goal line Kita oke. Okay. Jika kita main hypernya Kita seperti ini aja Mutar-mutar rotasi terus Kita buat rotasi ya Oke, okay, nice, bantu Ruby ya hancurkan turret. Ah, turtle, turtle, turtle. Ayo turtle bro. Si Balmon lagi turtle ini. Kita coba untuk si Balmon. abis kita disniper oleh Leslie thank you thank you ah si Balmulnya loh? kita apa kita bisa ini kita bisa oke okay. nice oh kita recall aja ya karena darah kita juga si karat ini Oh ada Balmon. Mundur dulu Ayo Vexana mundur Kita buat item ini ya Item ketiga Oke kita lihat di mid juga ada balmun Dan sinana. Oke kita ambil monster hutan dulu ya Si Nana disemak-semak ini, bro. <laughs> ah, kabur dia. Nanti <laughs> sabir belum ada, kita paling aja dulu. Kita coba. Ya, di atas ada Lesley oh Lesley sudah tewas Lesley tewas Beatrix nya kill oke okay, kita balik juga ke mid ya karena mid nya lagi rame ada dan Nana sini ah hampir saja kita tewas juga Nananya kebal juga, ya. Oke, okay, sabar. Item yang ketika sabar belum jadi, ya. oh, mundur dulu, aduh Halo, sorry, sorry, Vexana. Sorry, sorry. Dan kita baru kill satu. oi. sudah menit ke tujuh, kita baru kill satu ini. Aduh mm-nya hilang iya enggak tahu kemana ini MM hilang kemana mm itu <tune> mm hilang kemana cok <tune> kita Tartel dulu ayo udah berubah jadi Lord <tune> <tune> terlambat ambil Tartel ya udah menit ke-8 ini Tartelnya sudah eh Lordnya udah muncul Wow, kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur awi kita mati oh selamat kebal sekali balmunnya kali balmunnya sampai sesak nafas aku kirinya balmun itu coy Ayo gaskan terus bro. Aku aku buff dulu ya. <laughs> kita buff dulu. Oke. Okay. Leslie, Leslie. Leslie. Leslie si Maxima. Kita lihat pergerakannya Leslie ini. Leslie-nya berada gold line guys. Oke. Okay, kita pantau terus ya si Leslie. Pergerakan dari si Leslie ini. Fix sana. Fix sana. Fix. Please, please please please please please. Ah, signal. Oi, duh, signal jadi begini. Oi, aduh, aduh, mati kita ini, aduh. Hampir saja kita les kill hmm. Mundur dulu. Aish. hampir juga kita tewas ini sabir kurang lincah ini ya bro kurang lincah nih sabir ini do. ayolah sabir sabir sabir lincah sabir sabir si nanasetang kabur juga dia eh. Si Nananya masih aktif Melonanya Oi Melona Melona Si masih aktif Aktif Ajar terus Ruby Ayo gendonglah kami Ruby Kita bantu si Ruby dulu Kita bantu Ruby Ayo Ruby Gaskan gaskan gas gas gas full. Kita langsung ulti, kill Ruby. Ah, maafkan aku Ruby. Maafkanlah aku Ruby. Mundur, mundur, mundur. Ada les sini, sini, oi. Nice. Sini kamu. Aduh, si nananya kabur, coy. Oke, okay, nice. Si Ruby-nya dapat kill ya si Nana mau kabur kemana Nana Nananya rencana mau kabur ke rumah guys tapi dihalang sama Tante Ruby Tante Ruby membawa kapal si Nana membawa melona matilah kau Nana oke okay, oke okay, oke okay. kita langsung kill si Leslie ini mm. Tembakan mau dari si Betrix. <label> uh, sniper-nya Leslie, kalah dengan Sniper-nya Betrix nih. Sekali shoot, guys, wow. sakit banget ya? Sekali shoot, Leslie-nya mati. Wow, mantap nih, snipernya nya Betrix! Si Batrix ini yang pantas di burn, ya guys. Karena di si, eh, Batrix ini sakit cok. Si Balmone kemana kamu? Ulti aku. <laughs> Ulti aja aku cok. Jangan kasih Kita gaskan aja terus. Kita ke mid. Oy. Mid mid mid. Kita langsung push aja. End lah end jangan comeback nih, end aja bro end ayo ruby, semangat kaskan aja, oke okay. jangan kita ulti, kasih kasih teman dulu ya mereka kill biar lebih enak, semangat teman-teman ini -teman. ah, dan kita victory, teman-teman kita victory teman-teman dan teman-teman jangan lupa jika video saya muncul di perantakan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus channel Risto Sabir ya guys. Oke, okay, salam satu kami.